Yang ini, testing... Testing kedua ya ini ya? Iya, testing, testing kedua. Testing kedua dari satu alat yang dikreasi bersama. Ah. Kreatornya untuk perhitungan teknis segala macamnya ada di Mas Udin. Saya support doa. <laughs> Karena menumbas <nungu> kebok. Iya, <laughs> Mas. Proses kemarin bisa diceritakan, Mas. Dari awal, jadinya adik kepikiran ya. gak ingin apa Yang pertama kan riset kebutuhan, ya, ya. kebutuhannya buat apa, terus uh, ya gimana. Nah, selanjutnya riset teknis, yang dibutuhkan apa aja. Terus apa namanya, komponennya juga di riset. Juga apa namanya, uh, bicarane gawe? weh. Alat portable itu ya, untuk menghasilkan rekaman sing maksimal. Terus naik iso baterainya awet nih kan. Ada faktor dukungan sama hambatan Kira-kira apa mas? Jadi dalam proses pembuatannya. Iya. Nah, nek, dukungan yang pertama dukungan finansial ya Duk -duk -duk komponen, <laughs> lah, untuk komponen. Alhamdulillah atas sponsori. Ya, iya lumayan lah. Ya. Iya. Nyengguyung aja. Itu. Terus yang menghambat ya mungkin karena salah hitung atau keburu-buru nyolder Oh ya, Tapi secara umum aman bagi masnya Ya perkembangan zaman ini sangat mendukung ya Ya mendukung, alhamdulillah saya ngitung ngitung-ngitung secara nganggung hitung hitungan rumus yang kertas ya Sudah ada kalkulator aplikasi untuk elektronika Elektronik kalkulator? Ya elektronik Sorry, kalkulator A -a. elektronik ya? Ya Bukan A -a. Bukan Kalkulator yang elektronik bukan? Nah, bukan. Tapi kalkulator juga elektronik. Contohnya ini nih, aplikasi. Oh. Okay. ngitung apa? Neng ini kayak Ohm law, voltage divider, butuh resistor apa, ya kan elektrik circuit, bla bla bla, macam-macam. Kayak banget. Ngitung transformer rasio dan lain sebagainya. Ya. Yeah tinggal masukin nilai-nilai ini ya terus nanti keluar angkane, nah itu komponen yang harus kita beli semacam itu. Terus sini mas, part yang ada di sini ini apa ya? Maksudnya beberapa soket maupun tombol dan potensial itu apa aja mas yang ada di sini? Yang jelas ya ada port untuk input dan output. Berapa input? Input di sini ada tiga. Ya kan. input ya. Outputnya juga tiga. Jadi output untuk record, Sendiri? output monitor, sama output line out. Oke. Okay. Nah, terus untuk interface antar muka paling untuk dia bisa dikontrol itu ada on off ya, terus kemudian baterai cek. Di sini baterai ceknya pakainya voltmeter. Yeah. Kebetulan ini tegangan kerjanya luas ya kan. Dari 12,6 volt sampai mungkin 8 volt atau 7 volt masih nyala ini masih bisa mm -hmm. masih berarti baterai ini awet banget. Yeah. Kita kemarin coba rekam selama 30 menit lebih itu kan cuman berkurang 0,1 volt kan. Bahkan yeah. nggak yeah. nyampe. Artinya dengan range voltase sampai mungkin 4 sampai 5 volt itu bisa kita pakai untuk merekam dengan waktu yang cukup lama. Mungkin bisa harian gitu. Nah, diasumsikan ya. Dia. Kita kemarin 30 menit cuma butuh sekitar 0,1V Kalau ya, ini petang jam yo. Yu... Ya, petang jam, Usa... jam ya yu... <laughs> <asing. laughs> Berbulan-bulan rabar Tapi <laughs> bicaranya caranya gak langka yang efisien tadi Siap-siap Terus kemudian untuk, oh iya Untuk input mikrofonnya Ini sudah ada phantom power sebesar 12 volt. Phantom Jadi, power? Uh -uh. Untuk mic clip-on maupun untuk mic condenser banter banget ya, ya. mic condenser semacam kayak BM800, BM700, okay, ya? LGD240 gitu Oh yang tagangan kerjanya kecil-kecil itu udah bisa berarti bukan cuma lavalier clip on gini ya? iya, nggak cuma Tetapi lavalier aja tapi condenser yang pakai stand itu udah bisa ya? itu kecuali kondenser yang memang butuh 48 volt. yang voltasenya okay. gede itu nggak bisa nah itu butuh pantom ya. power eksternal nah terus kemudian, oh ya interface yang tadi ini ada volume monitor biar ngatur volume monitor di headphone-nya. Yeah. Gitu. Sama kemudian volume untuk main out. Nah, ini nanti juga nilainya disesuaikan dengan hardware-nya. Misal pakai kamera berapa, pakai handphone berapa. Iya. Gitu. Yeah. Kemarin kita pakai GoPro langsung itu kan tanpa diedit, kita cuma butuh kira-kira sampai jarumnya ini di angka antara jam 2 dan jam 3. Nah, ini untuk iPhone lebih dikit. Lebih yeah. Lebihkan sedikit. Ya ini, ini potensialnya di jam 4 deh ya, ya, kurang lebih jam 4 Untuk input yang masuk, kalau di monitoringnya iPhone ini, saya pakai iPhone 4S Itu masuk sampai pada level sekitar minus 1, minus 2db nah. Antara itu Jadi naik iso rekaman awal wis maksimal yeah kurang masih bisa ditambah lagi. Misal kelebihan clipping jadi dikurangi ya. Itu aja. Ya pokoknya kita coba mencari resource awalnya sudah bagus duluan dan ini untuk yang recordnya juga sudah kita kasih impedance dance matching jadi input kita sesuaikan dengan perangkat kamera, perangkat handphone atau perangkat laptop yang input analog. Ya. Jadi nggak nggak mikir apa namanya untuk kualitas suaranya nanti menyesuaikan dengan konverternya device-nya. Oke okay, oke. Okay. Untuk input si monitor outnya, hmm. record outnya, oh, itu record berarti out. asumsinya nilai rata-rata ya, maksudnya bisa A -a, bisa rata -rata. In, bisa masuk ke semua input dengan relatif aman ya. A -a, gitu. Tidak ada clipping maupun. A -a. Apa? HP sendiri kan input inputnya kan beda-beda. Ada yang bilang satu setengah kilo, hmm. terus uh, untuk HP apalagi ada yang bilang satu kilo, ada apa ya? Ambil tengah-tengahnya saja. Jangan yeah. telala, alhamdulillah sama semua. Yeah. Oke, okay, oke, okay, okay. Ya ini aneh mas ya, apa namanya Memang ini untuk kebutuhannya untuk Clip-on ataupun kondenser mic ya Aha, okay. Cuman kemarin kita kan sempat diskusi nih nah, Ini sebenarnya kita juga bisa gunakan untuk dynamic mic nah, kan ya. uh, yeah. Dengan mungkin pemotongan jalur untuk kepatin patin powernya Aha. Karena kemarin kita coba kan gak sengaja kita coba dengan dynamic itu kan ngeren Aha. Oh iya ternyata ini belum diputus jalurnya nah, nah itu, jadi nanti mungkin pengembangannya, pengembangannya nanti Mungkin akan ditambahkan setiap input itu ada volume kontrolnya Volume kontrol Sama iya. juga phantom power kontrolnya Untuk memutus dan atau untuk menyambungkan nanti phantom power nyala atau perlu dimatikan Ibu. Misalkan menggunakan input uh, dynamic atau mungkin mungkin instrumen mungkin dimatikan Ibu. Kalau untuk yang kondenser berarti dinyalakan tinggal keluar, Nah itu termasuk juga keliaran berpikir seperti awal-awal kita ngobrol dulu kan juga awalnya kan jadi, jadi tam, ke, apa, kebutuhannya kemudian bertambah kan? ha, ha, ha. kita akan awalkan kan cuma band, uh, misalkan antara kita punya kan sebenarnya kan konten itu kan juga, juga kita harapannya kan jadi dokumentasi yang kemudian mungkin bisa kita mengingat lagi hmm. eh syukur-syukur bisa buat belajar orang lain ha. bermanfaat artinya kalau kita buat konten, nggak sekaligus kita coba optimalkan audionya hmm. kan emang eman, -eman. Yes. nah tapi kemudian karena ini sudah tercapai ya nah. manusia lagi nah. <laughs> juga puas. Kira-kira nah. pakai dinamik, gimana? Nah. Ke depan misalkan katakanlah ada karena kan lingkar kita juga banyak mas teman-teman musisi nah. yang mungkin dia mungkin bisa mendemonstrasikan nah. apa nah. karyanya itu bisa berakomodasi dengan mobil sistem ini. Nah. Yes. yes. Tapi ini ini satu hal yang sangat harus kita syukuri karena proses panjang ya paling tidak kan kita punya eh, modal awal yang kita kemarin sudah makan waktu cukup panjang tapi kedepan kan kita beberapa kan sudah paham sistemnya artinya tinggal mengaplikasikan mengaplikasikan dan ya mudah-mudahan uh, terdukung lah dengan iya. mudah-mudahan kita cari rezeki bareng bisa bisa riset uh, kemudian me, memaksimalkan produk ini sampai nanti di juga bisa keren lah okay, di, Nanti turun-turun nih, dicak jago mirang disini ah, <laughs> ya. ya Sementara nanti, begitu. Ya, tinggal, ada. tinggal ngatur ruangannya aja, biar kaya caranya gak berisik nih. ya nanti anu. Kita piknik aja ke nah, sawah. Nanti ke sawah, biar suara natural Natural alam, alamnya ya. keren. Oke, Matunun. Ya. Assalamualaikum. Ya. Matunun, Mas. Matunun, Matunun. Ya.